Halo semuanya kembali lagi di channel vlogji Hari ini aku akan menjelaskan cara kerja Stone Generator Oke jadi pertama apa itu Stone Generator Jadi Stone Generator itu adalah kayak sebuah bangunan atau apa ya namanya Yang ngasihin Stone gitu terus ya Misalnya kayak begini ya begini ya jadi misalnya begini tuh dia ngasilin stone terus ya ini namanya stone generator ya maaf lagi hujan ya kalau kedengaran petirnya eh ya, jadi ini adalah stone generator tapi yang paling kalian familiar itu mungkin yang cobblestone generator ya yang bentuknya itu begini ya begini ya ini adalah cobblestone generator cobblestone generator ini biasanya buat di Skyblock gitu ya. Tapi ini itu lumayan berguna juga ya. Jadinya cobblestone ini infinity gitu ya. Bang nggak bakal abis-abis gitu. Ya. Jadi kan kalian udah tahu ya cara buat cobblestone generator dan stone generator. Tapi apakah kalian ngerti cara kerjanya itu gimana? Ya. Hari ini aku bakal jelasin ya. Ya jadi aku tuh mau jelasin gimana ya cara Stone ini bisa gitu loh kayak air campur lava jadi Stone kok ini malah jadi cobblestone ya Nah itu gimana tuh ya jadi gampang ya cara kerjanya itu Oke okay, jadi sekarang aku ada kolam air dan kolam lava ya ya jadi pertama cara Stone generate ini ya cara Stone generator bekerja ini adalah kayak water Terus di atasnya kasih lava dan jadi stone ya, lihat misalnya begini ya, kita lihat tuh dia jadi stone ya. Jadi simpulannya itu lava kalau ditaruh di atas air, airnya bakal berubah jadi stone ya. Dan ini itu berlaku sama water source atau enggak flowing waternya ya. Apa itu Flowing Water dan Water Source? Kalian mungkin tanya. Jadi, ini adalah Water Source. Jadi, bakatnya gitu ya. Dan ini, ini apa? Ya, Flowing waternya gitu ya. Jadi, ini tuh kayak Source-nya gitu ya. Asalnya. Asal airnya gitu. Jadi, kayak gini ya. Misalnya kita taruh Lava di sini. Dan ini langsung berubah jadi stone ya. Sama aja kayak di flowing water kayak gini ya. Dan lihat jadi stone. Ya. Terus cara cobblestone stone generate itu dari lava ya. Ya mungkin kali ini juga udah tebak. Dari water ke lava. Ya, tapi kalian salah. Mereka bakal jadi obsidian. Ya, jadi cara kerjanya Cobblestone generator menghasilkan cobblestone itu dari flowing lava. Jadi misalnya lava begini, kita taruh water. Ya, tuh. Mereka jadi stone. Tapi kalau misalnya di lava source kita naroknya lava source-nya ini kalau jadi obsidian, bukannya cobblestone ya. Jadi mungkin kalian ngerti ya sekarang. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah Jika water source ditaruh lava di atasnya. Water source ini bakal jadi stone. Jika flowing water ditaruh lava di atasnya, flowing waternya ini bakal jadi stone. Lava, lava source, kalau ditaruh water di atasnya, dia bakal jadi obsidian. Dan beda kalau flowing lava ya, flowing lavanya ini bakal jadi cobblestone. Ya, jadi mungkin kalian sekarang ngerti ya gimana cara kerja ini Jadi lava ini harus ada di atas water source nya ini ya, tapi jangan di water source gini, karena apa yang akan terjadi ya, water nya udah nggak ada lagi ya, gitu doang jadi, pastiin kalau kalian mau buat, apa namanya stone generator jangan pakai ini ya water source gitu. jadi water source nya harus disampingin begitu, ya itu logika Minecraftnya ya jadi ini flowing water jadi ini tuh cara kerjanya lava nya ini kesini gitu ya terus kena air ya jadinya cobblestone ya begitu ya oh iya satu hal lagi yang ini sebenarnya bukan stone generator sih ya ini basalt generator tapi aku mau omongin juga aja ya buat bonus mungkin ya jadi basalt generator ini cara kerjanya mirip kayak cobblestone generator ya Ya, lava Soil-soil Sama blue ice Itu bahan-bahan yang penting Buat Bikin Basalt generator ini ya Ya jadi Basalt generator biasa itu Kayak gini ya Ya simple gini aja sih ya Terus taruh lava Dan Ya Menghasilkan basalt ya Dan gitu aja Ya Tapi kalian tuh harus pakai Soil-soil ya Kalau kalian pakai soul soil ini gak bakal bisa Oke. Kayak gitu ya Terus mungkin kalian bertanya juga Apakah lava source bisa Dibuat basalt Ya Begitu ya cara kerjanya Ya Jadi kesimpulannya di sini adalah Kalau lava source Di bawahnya Terus dikasih blue eyes Di atasnya Dia bakal jadi basalt sama dengan flowing lava di bawahnya soil soil dan kasih blue ice di atasnya dia bakal jadi basah ya sekian penjelasan singkatnya ya ya jadi semoga udah jelas ya gimana cara kerja ton generator dan cobeston generator ya maaf kalau penjelasan aku agak ngebingungin karena ini pertama kalinya aku bikin video begini ya aku pengen buat video begini aja gitu ya aku ingin share ke kalian ilmu ilmu yang aku dapat di Minecraft ya yeah, jadi mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini ya yeah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya da.